Oke kita berangkat ini nah, dari Nongsa, dari apa uh, Nongsa apain hotel nih? Kita tujuan sekarang mau ke Kota. apa? Kota Nagoya. Kota ke Go Nagoya, Nagoya apa? Goya? Nagoya. Nagoya Batam ya. Nagoya Batam. Nih. Oke kita lanjut nanti udah nyampe di sana kita jumpa lagi di sana di Nagoya. Eh, oke deh. Oke, kita udah nyampe Kota Batam nih, kita melusuri Kota Batam. Wah per hari ini, kita mau nulusuri Kota Batam. Tapi lumayan juga nih, rame juga. Nah, jelas, jelas. Gerimis kondisi, gerimis hujan. Ini kita mau ke Pelasa, Pak. Laki, Pelasa. Nah, iya. Nah, gitu. Oke, kita jumpa lagi di sana, ya. Nah, lewat jembatan sama di Batam juga. Macet, ada macet. Ini kalau perbaikan jalan, Pak. lagi bikin jalan, oh. ditinggiin. Oh, jalan yang ditinggiin. Di sebelah itu. Nah, saya kira Jakarta atau Bandung, kita gitu, yang macet ternyata di sini juga sama, Batam. Nah, jalan jalannya udah ini. Ini barusan kita dari Nagoya, ya. Nagoya dari Goya, ya. Nagoya. Sekarang mau menuju ke mana? <tuh> arah ini arah ke arah. bandara. Ini arahnya lumayan panjang macetnya. Sensasi macet di Batam ya. <tuh> Oke. Okay. Ini di, di, di kita nih Om Borok Om Borok ya dipanggilnya <laughs> Padahal namanya Bagus namanya Pak Dede Ayah. Tapi jadi Om Borok kok saya bingung nih <laughs> kita sekarang lagi di pertokoan nih, eh, Tau Apa ya? Entahlah. Ada Kerbalanya Balanya. Eh, beli sepatu. Eh, oh, lagi pilih beli itu. Kita masuk yang lain pada beli tas ini kita beli sepatu.